potok jengkolnya pertama-tama jengkol harus dipendam dulu selama dua hari biar empuk empuk empuk itu dah biar bersih biar bersih biar bersih biar bersih potong-potong Potong-potong, cuci lagi, biar bersih lagi, biar bersih lagi, pakaiin garam. taruh satu. Segera tampak. Ya, udah batu, buat kering. Ini. Ya. Nah, sebenarnya begini, kalau udah kering tuh masuknya. Ini yang udah kering. Nih. Tapi belum diburu. Terus menggoreng ya, diaduk terus jangan diaduk perasaannya. Boleh cabenya diulek, boleh di blender, boleh diapain aja. Yang penting pakai cabe sesuka hati. Panasin minyak lagi, udah panas cemplung. tukin jengkolnya keringin jengkolnya foto jengkolnya